Rela salahkah diriku hingga saat ini aku masih mengharap kau tuh kembali mungkin suatu saat nanti kau ternyata. Ketika tak kembali Kenanglah aku sepanjang hidupmu Mungkin Suatu saat nanti Tentang aku sayang dekat denganku peluk diriku Berdiri tegak di depan aku Cium keringku Jangan Semoga saja ini terbaik untuknya Dia bilang kau harus bisa seperti aku Yang sudah biarlah sudah mudah saja saja untukmu, umummu Andai saja cintamu seperti cintaku Setelah waktu berjalan kau kembali Terima kasih. Selamat Terima Takkan parahku saat ini Ku winelau belukmu Dan melelom berkasihmu Takkan ku lupa selamanya Saat bersamanya saing-saing ke yo kalah ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu jelas baby.